beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab tanyaanku mau dibawa kemana hubungan kita jika kau terus mendanunda dan tak pernah menyatakan cinta mau dibawa kemana hubungan kita kita akan terus jalani tanpa ada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 dan jawab pertanyaanku Mau dibawa kemana Hubungan kita Jika kau terus menunda-nunda Dan tak pernah menyatakan cinta Mau dibawa kemana Hubungan kita Ku tak akan terus jalani Tanpa ada ikatan pasti Mau dibawa kemana Hubungan kita Jika kau terus menunda-nunda Dan tak pernah nyatakan cinta Kemana hubungan kita? Hutang akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku, antara kau dan...